Iya, sebenarnya begini ya untuk orang-orang yang menjual pakaian, itu ya kalau sebenarnya orang Muslim itu kan pakainya harus menutup auratnya. Kalau memang Berjualan itu ya seharusnya ya kalau perjualan itu kalau memang tidak menutup aurat ini hendaknya dipakai di dalam ru rumah, ya. Tidak apa-apa kalau memang dipakai di dalam ru rumah Tapi kalau misalnya dipakai di luar Itu sebenarnya yaitu berdo Berdosa Ketiga. Tapi kalau misalnya seorang pedagang Nah ini kalau memang tujuannya di dalam hatinya itu Sebenarnya di dalam dagang itu Ini adalah pakaian untuk di dalam Di dalam hatinya Maka tidak apa-apa atau mungkin yang apa yang me membeli itu barangkali orang-orang yang non muslim. Karena orang non muslim itu kan tidak punya kewajib kewajiban. Maka disarankan kalau memang muslim maka belilah yang ini. Kalau memang misalnya pakaian misalnya ketat maka seharusnya dipakai di, da di dalam. Itu seharusnya demikian Karena pada saat kanjeng Nabi ketika berjualan itu Yang namanya pakaian Semuanya itu sama Enggak, enggak sebagaimana sekarang ye. Kalau sekarang Orang berpakaian itu kan Ketika jualan itu kan macam-macam Tapi kalau zaman kanjeng Nabi Orang kufur Orang muslim pakainya kan sama Pakai Jo jubah, kalau laki-laki pakai jubah, kalau perempuan pun pakai jubah, sama maka nah, perlu diketahui, sebenarnya jubah itu bukan khas orang islam sebenarnya bukan tapi itu sebenarnya kalau zaman rasulullah itu sudah budayanya orang A, Arab sudah budayanya, sama dengan cadar, cadar itu budaya, bukan kewajib Kewajiban, yang kewajiban di dalam Quran itu sudah dijelaskan menutup aurat kalau perempuan ujung rambut hingga ujung kaki kecuali wajah dan tapak tangan. Ini nggak apa-apa diperlihatkan, sama nggak pakai apa cadar nggak apa-apa. Lah kenapa orang-orang pakai cadar? Itu budaya. Terus orang sana itu kan sering ada angin dan berdebu makanya pakai cadar supaya tidak berde berdebu lalik jenengan tendiki pakai cadar cepat kena covid kan ngaten. itu budaya bukan kewajib kewajiban kalau kewajiban menutup aurat ujung rambut sampai ujung kaki kecuali apa? wajah dan kedua apa? tangan hanya itu yang bisa diperlihatkan untuk wanita. Kalau memakai kerudung itu sampai di bawah dada. Jadi, ya, jangan tingali surat Al-Ahzab okay. ayat pinten lima sembilan pinten. di bawah dada oleh pakai kerudung. Ya, jangan dili lipat pokoknya eh, harus di bawah dada da, da. terus di bawah lagi nggak apa-apa sekarang kan musimnya kerudung itu sampai ke bawah, ke bawah. juga nggak apa-apa tapi kalau kurang dari itu maka itu berarti sudah keluar dari sari sari lah Bagaimana kalau misalnya tidak pakai kerudung tapi kadang-kadang ada pakaian setelah pakaian ada pakaian lagi dan ada yang ini semacam jaket sudah pakaian dalam sudah bahkan tapi masih Pak, pakai lagi itu sudah sama, karena pada dasarnya yang namanya kerudung atau orang bisa mengatakan jilbab itu yang penting menutup ini ya, artinya di bawah dada, bahkan kalau jaket itu sampai ke bawah Maka jenengan orang Muslim lebih baik kalau misalnya jualan itu jualan pakaian-pakaian yang Muslim, ya. Yeah. bagaimana pakaian dalam nggak apa-apa, le pakaian dalam itu kan sudah umum, ya, yeah. umum. Contohnya jenengan levis, le yang tukulana nggak apa-apa, tapi le itu kan dilarang toh. Oh, wanita sekarang tuh malah enggak pakai itu pakaian yang dibuat tidur itu loh untuk keluar sekarang yeah. pakaian untuk tidur sekarang sudah keluar dari ru rumah bahkan enggak dari rumah keluar yaitu sampai ke tempat wisata sekarang pakaian tidur maka berhati-hati. Itu nanti yang dosa pertama adalah suaminya. Yang bertanggung jawab. Kenapa punya istri? Ya itu atau apa seharusnya ditutup tapi tidak ditutup? Ya. Ditutup. Maka jadi laki-laki atau jadi suami itu kalau orang Jawa bilang kukutu Kuku, umi ketika keluar sedikit saja tidak pakai jilbab tidak pakaian yang sopan ya menutup aurat itu orang laki-laki harus cepat mengingatkan kenapa? kalau tidak diingatkan pertama keluar pintu sedikit oh enggak apa-apa setelah itu keluar yaitu di rumah jarak 2 meter oh enggak apa-apa keluar pagar kok enggak apa-apa akhirnya keluar loh iya kalau nggak percaya sama mencoba. yang namanya perempuan tapi gih nge, alon-alon ngeiling no oke, nge. ngapun ten, perempuan itu kan terbuat dari tulang rusuk lek tibarnoah ini menggo air rusuk kan menggo to cuman cemara berusuk <tuh> ini kelamaan menggo tuh wanita itu kalau dibiarkan akan berbelok tapi kalau diingatkan itu kalau terlalu keras akan putus. Maka cara mengingatkan harus lem, lembut, sing lem, lembut. Belum sih lembut. Tidak sama keras sih, wis langsung jegot. Angel, ah, opo mana yang, yang bojo bojone Lu kadang-kadang mari dituturin ini, kuwis menengai. Nah, ya. Sama karena juga popo yang penting kita menyampaikan kebenar, kebenaran. Nyitujarani, Kutu utut keluar rumah. Nah, kita harus apa? Cepat mengingatkan, karena itu dilarang oleh Allah. Allah. Iya kalau orang Muslim hendaknya total pakaian, yo pakaian yang Muslim aja. Kita menghindari menghindari, jangan-jangan kita menjual pakaian yang memang dilarang oleh Allah, iya kalau itu memang dipakai di dalam, nggak apa-apa sah-sah saja itu kalau misalnya di rumah hanya ada suaminya, ada anaknya ada ibunya, nggak apa-apa kalau di situ ada mukrim tapi kalau sudah ada orang lain maka itu sudah haram hukumnya dipakai sudah ada tamu, tidak pakaian pakaian dipakai tidur Tinggu atau mungkin pakaian tapi ketat saat ini kan umum ya berukut kudungan tapi kegeret bolong umum ya cari mengikuti zaman maka pakaian muslim menutup aurat yang baik itu ya pakaian jubah menutup menggunakan apa itu kerudung yang panjang sampai di bawah dada itu sudah kalau memang ingin bervariasi Bervariasi lah asalkan tidak melanggar Sari syariat, nggak apa-apa. Wong -apa. Allah itu indah dan suka dengan yang indah indah. Jadi Allah itu indah dan suka yang indah indah. Jadi bervariasi asalkan tidak melanggar syariat. Ini kalau wanita. Kalau laki-laki sih mungkin tidak pernah bervariasi ya. Paling-paling pakaian begitu dan begitu dok. Tapi kalau perempuan Banyak variasi Asalkan tidak melanggar syariat Maka itu diperbolehkan oleh Allah Kecuali Bagaimana pakaian okay. di luar Bagaimana pakaian di luar Atau tidak Di dalam Artinya kita berdakwah dan mengatakan Kepada orang Islam bahwa ini bukan Pakaian di dilu, luar Kak payu tapi nih. Di tukang, ini di ini pakaian tidak di, di dalam ini, ini. maka kita lebih memilih keselamatan akhirat dibandingkan dengan keuntungan di dunia dunia Pilihlah akhirat daripada dunia karena di dunia masih banyak dan yang halal masih lebih banyak, banyak.